Apakah USDCHF akan terkoreksi? Secara umum, bias harian pergerakan USDCHF terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang tertahan di area resistan. Jika kita cermati pergerakan USD CHF sedang bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 0.89667 sampai 0.89913, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga USD CHF kembali bergerak bullish ke atas menuju level 0.90293. Sebaliknya waspadai jika harga USD/CHF terus bergerak ke bawah dan menembus level 0.89667, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.89297. Sekian analisa forex untuk tanggal 1 Juni tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081